Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel saya kali ini kita akan buat komparasi ya antara Vivo V19 dan Vivo V20 SE tapi kali ini kita akan komparasi fast charging nya di Vivo V19 itu baterainya 4500 mAh dan chargernya nya itu 18W fast charging 18W sedangkan di Vivo V20 SE itu baterainya nya 4100 mAh dan fast charging-nya itu sampai dengan 33 Watt Kalau dari chargernya kepalanya lebih besar dan kabelnya juga lebih besar ya yang 33 Watt Yuk kita mulai dan ini mulai dari 2% ya baterainya. Coba kita colokkan dulu ya. Dan untuk menghitung waktunya, saya pakai Mi Band ya. Mi Band 4. Stop Watch. Oke. Okay. Ini yang V20 SE ya. Kita coba... Dan kita mulai hitung waktunya Dan ini tandanya beda ya, di Vivo V19 itu cuma ada gambar petir yang dilingkari Kemudian di Vivo V20 SE ada tulisan Vivo Flash Charge Dan ini kelihatan ya, di 33 Watt itu ternyata berbeda sekali, sangat jauh perbedaannya. Dan di menit kelima, kita lihat ya, seberapa jauh bedanya. Di 18 Watt belum kelihatan bar hijaunya, sedangkan di 33 Watt sudah kelihatan ya, sudah ada peningkatan yang tadinya kosong, sekarang sudah ada bar hijaunya. Dan kita lihat ya di menit ke-10 seberapa banyak peningkatannya. Di Vivo V19 yang 18 watt sudah ada peningkatan 1 bar. Dan di Vivo V20 SE sudah naik ke dua bar. Dan di menit ke-20 kita lihat ya seberapa banyak peningkatannya. Kita cek dulu yang 33 watt Ini hampir setengah. Dan di 18W baru seperempat ya. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya antara yang 18 watt dan yang 33 watt. Dan sekarang di menit ke-25 kita lihat ya. Di Vivo V20S ini sudah setengah lebih ya. Sedangkan di Vivo V19 belum ada setengah ya. Dan sekarang di menit ke 35 ya, kita lihat di Vivo V20 SE nya yang 33 Watt Itu mungkin ini sekitar 70-80% ya Sedangkan di Vivo V19 yang chargernya 18 Watt itu belum sampai setengah Jadi memang betul klaimnya Vivo yaitu mereka itu mengatakan kalau di Vivo V20 series V20 dan V20 SE itu bisa mengisi sekitar 63% dalam waktu 30 menit Dan sekarang di menit 51 kita lihat di Vivo V20 SE itu sekitar 90an persen ya hampir penuh Sedangkan di Vivo V19 yang 18 buat ini baru sekitar 50%an Dan sekarang di angka 56 menit kita lihat ya kita cek di Vivo V20 SE sudah terisi penuh dan di Vivo V19 sekitar 70an persen ya. Jadi selisihnya lumayan jauh ya Vivo V20 SE bisa terisi penuh dalam waktu kurang dari 1 jam saja.